GBPUSD bullish apakah akan terus melanjut harga GBPUSD kembali melakukan fase tertahan dan bias harian pergerakan GBPUSD terlihat berada dalam kondisi bullish jika pergerakan GBP/USD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1.33544 sampai 1.33224, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas, maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.34896. Sebaliknya waspadai jika harga GBP/USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.332. 24 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.32707 sekian analisa forex untuk tanggal 3 Maret tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212983101 sekali lagi 081